Cik cik, cik cik balik lagi bersama otong spin hari ini kita akan review game Get of Olympus ya yes, Lord hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini biasa kita bawa modal 120.000 kita akan mencoba mencari profit profit manis di Olympus pastinya main di bet 2400 double C yang aktif kita langsung gas kendi di 27 yes Lord Oh yang pertanyaan kita main mana kita main di RTP 8000 itu slot tergacor tersolid santai roja dunia harap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 RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor Olympus hari ini. Kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini. Khususnya pola slot gacor Olympus hari ini setiap harinya di grup komunitas tersebut. Jadi, yuk langsung gabung aja ke grup komunitas biar kalian, ta kalian tahu pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini. Setiap harinya buat teman-teman semua. langsung gabung saja ramaikan grup komunitas ya, seluruh ya. Back to the game ya, Slur tadi kita bawa modal 120-an kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor oleh hari ini pastinya yuk langsung gas aja yuk atas kuning scatter ayo kasih yang manis-manis kasih yang mantap-mantap yuk free spin pertama di bet 2400 ya Slur semoga kita dikasih yang easy si mantap nih yuk kasih dong biru dulu mantap yuk ungu ikut ungu ikut dulu dong pasti ungu ikut atas cincin kasih petir mantap kali lima yuk atas gendang itu kasih petir lagi mantap kali empat lagi dong gendangnya jadiin sekalian boleh uh merah dulu ternyata yuk gendang kurang satu kasih dong us. Hmm nggak mau lumayan 12.000 kali 9 ya slot hmm, 109 awal yang bagus ya lu ya langsung kasih lagi biru jadi hijau nanggung pasti kurang satu nih bukan udah kelihatan yuk hijau jadi ungu bisa sih ungu bisa sih ungu bisa kuning kurang satu nanggung tuh ungu kuning jadi tapi petirnya di mana us tidak dikasih petir pemirsa hmm. ayo ayo kasih dong biru dulu mantap atas mahkota kasih petir lagi lumayan lah ya kita tumulin tampil tambelnya dulu aja nggak apa-apa masih bisa lakukan kali lagi. Merah jadi biru boleh. Biru dulu. Biru dulu kasih. Hmm. Ungu nanggung. So. Kuning jadi. Patirnya dimana? Oh, atas gendang ternyata. Hmm, lumayan. Ungu dong sekalian. Ungu kuning. aduh nggak Mau lumayan. 14,000 kali 18, 200, 63 meledak-meledak-meledak nih sepertinya skaternya tuh sepertinya skaternya lagi gacor nih bos RTP 8000 nih bos yuk langsung jasih aja untuk link gacornya saya sematkan di pin komen hijau Aduh nggak mau ayo biru dulu boleh yuk atas lumayan tambahan-tambahan lagi ya semoga kita dikasih profit profit mantap nih tambah 5 lagi lumayan Ayus. Ungu dulu boleh eh biru dulu Ungu biru huruf lumayan yuk atas Aduh atas gelas tuh harusnya atas gelas tuh tadi Oh lumayan kali lima ya 5000 kali 28 lumayan tampil udah gede airungu kasih lagi dong biru dulu mantap yuk Ungu jadiin Ungu jadi hmm, kuning sih kalau nggak merah boleh nih nggak dikasih tuh biru Aduh nggak dikasih hmm. mantap nih biru dulu jadi biru jadi yuk atas gelas kasih petir lumayan ya sur gelas masih pecah yuk hijau kasih dong ijo kasih mantap merah sih kalau boleh merah kalau boleh merah ulang satu lagi itu lumayan 249 ya suruh tidak profit profit nih 800.000 yuk genepin sejuta bisa laut bisalah naikin sejuta sekalian mantap nih ungu jadi ungu jadi uh, tambahan lagi kah uh, tambahan lagi kah enggak cok. lumayan 3000 kali 38 kayaknya sih tembus nih sejuta kayaknya ya kita lihat dan saksikan bersama apakah tembus sejuta Uh harusnya tembus nih atas gelas kasih petir lumayan tuh fix tembus di atas sejuta ini kita bisa langsung auto kabur nih hari selesai free spin ini kita bisa langsung gaskan kabur aja Lur tapi lah kita coba cari profit profit tipis-tipis lagi lah kita nikmati dulu super super binya 1,1 ternyata bos lumayan lumayan lumayan lumayan yuk kita cari putar-putar dulu sambil kita cari pola-pola surut gacor hari ini ya soalnya Aduh sebenarnya ini udah kesempatan WD cuma kita coba putar-putar dikit lah ya putar-putar dikit kali aja dapat JPP tambahan kan lumayan yang penting kalau turun di bawah 1 juta kita langsung gaskan WD kan saja yuk merah jadi udah dapetir yuk. nanggung banget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 RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor Olimpus hari ini ya yes, slot. Karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olimpus hari ini setiap harinya buat teman-teman semua pastinya. biru baru, fitur lama pun boleh yuk dibantu like, comment subscribe-nya, share-share ke teman-teman kalian juga boleh tuh. Grup WA, grup Facebook, grup Telegram bebas, Lur. Karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini pastinya ya bosku. Jadi buat kalian semua dibantu ramaikan kolom komentar juga boleh dibantu grup ramaikan grup BL juga boleh Suryo dibantu, dibantu dibantu dibantu biar saya lebih semangat lagi bikin pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini buat teman-teman semua pastinya ya Surya. Selesai putaran ini itu langsung gaskan WD kan saja karena kesempatan WD nggak datang buat kedua kalinya Maka manfaatkan sebaik mungkin kesempatan WD nya ya seluruh karena kesempatan WD Tidak datang buat kedua kali maka manfaatkan sebaik-baiknya Ini buat kalian semua yuk dibantu like, komen, subscribe, share, share ke teman-teman kalian juga boleh Karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor Olympus hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor olimpos hari ini info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor olimpos hari ini terima kasih yang sudah menonton sampai akhirnya bye bye seluruh